cek cek cek cek cek balik lagi bersama otong Spin hari ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh biasa kita akan berbagi pola slot gacor hari ini juga juga kita akan berbagi pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh hari ini kita modal 56.000 saja kita bawa modal receh-receh saja dulu lah ya seluruh kita mencoba mencari profit profit manis di batch 1200 saja double change aktif kita coba langsung quick 30 50 kali aja yang bertanya kita main di mana main main di 8000 bosku sih itu slot tergacor. Tersulit santeru jaga dunia akhirat bosku. <laughs> Langsung dapat prestige kita ya. saksikan bersama-sama dulu. Oke, semoga so, kita dapat jbjb manis ini ayo, ayo konek dong. tetap ijul dulu boleh? jadi? Aduh duh duh duh duh cincin turun dong. Aduh. Enggak dapet petir Sayang 1000 sayang. nggak dapet petir anjir. Aduh, aduh aduh do. biru jadiin dulu biru jadiin dulu. Lumayan lah ya, suruh tampil empat lah ya. Masih di awal-awal, masih sisa 10 kali lagi. Hijau, aduh hijau nggak mau. Ya aduh enggak mau lagi anjir. Aduh, aduh lumayan yuk Merah dong jadiin. Merah anjir, merah kurang satu lumayan 6000 kali 10 lah. Ya. 60.000 lumayan lumayan lumayan nanya, 'Aku nanya, aku nanya, aku nanya, aku nanya, aku nanya, langsung nanya, terus. Ah, ah, nah, kurang aku nanya, aku nanya, aku nanya, aku nanya, Aduh nanya, aku nanya, aku nanya, aku nanya, aku nanya, aku nanya, aku nanya, aku nanya, aku nanya, aku nanya, aku nanya, aku nggak dengan bayar. Anjir 76.000 lumayan ya, Lur ya. yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8.000, sku itu slot tergacor. Tersolid center jaga dunia akhirat di sini WD berapapun dibayar lunas pastinya. Dan cuma di sini, Bosku, satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game. Gratis Relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya Bosku yuk langsung gasken saja cocok-cocok manja di rtp8000 untuk link gacornya ada di pin komen pastinya jadi buat kalian semua sebelum bermain selalu saya ingatkan ya sur selalu cek rtp game biar kalian tahu rtp gamenya lagi gacor atau enggak dan cuma di rtp8000 kalian bisa cek rtp game gratis rileks 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya yuk langsung gaskan saja cocok-cocok manja di rtp8000 untuk link gacornya saya semakan di pin komen ya bosku jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 sih itu slot tergacor tercolit saat terau jaga dunia akhirat ya bosku back to the game ya di masih sisa-sisa ini spin-spin tadi di awal tadi kita udah dapat free spin sekali nih, belum dapat free spin-free spin mantap lagi nih anjir woyah okay. agak buat kalian semua yuk dibantu like comment subscribe-nya share-share juga ke teman-teman kalian semua biar teman-teman kalian semua tahu kalau di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olympus hari ini pola Olympus hari ini slot gacor Olympus hari ini slot hari ini slot gacor Olympus hari ini. Slot hari ini, slot Olympus hari ini ya, Slur ya. Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor Olympus hari ini. Info slot Olympus hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor Olympus hari ini, RTP slot hari ini. Pastinya cuma di Otong kita berbagi pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya, slot Jadi ya. buat kalian semua yuk dibantu share share -nya. Biar kalian, teman-teman kalian juga tahu, kalau di sini kita selalu menyediakan pola-pola dalam pembantai Olympus pastinya. Dan yang kemarin tanya kenapa cuma bisa, kenapa semua gamenya Olympus bang? Karena saya cuma bisa Olympus bosku, kita cuma bisa Olympus kita, cuma bisa main Olympus doang, makanya selalu kita, minyak Olympus doang seluruh yang sudah hafal yang sudah kita intinya udah di luar kepala lah ya buat nyari jpjp manisnya ya suruh ya. jadi yuk langsung gaskan saja buat kalian semua tim share-share nya biar teman-teman kalian juga tahu ada channel yang membahas tuntas tentang slot gacor hari ini pola slot hari ini info slot gacor hari ini pastinya yuk kita dapat respennya sur kita coba cek cek cek cek cek ombek dulu semoga jpjp -JP ini kuning boleh hijau boleh hijau dulu uh kuning fix ikut sih kuning ikut mantap anjir ungu sih harusnya ungu, ungu anju aduh, ungu, ungu. kuning dulu hmm, petir dong, mantap kah dua lah empat ya kayak tadi lah ya 222 dua, dua, dua. Kaldu, kaldu kaldu sudah mulai menyerangnya anjir petir-petir kaldu sudah mulai menyerang tandanya sudah tidak mulai aman sudah kuning dulu boleh aduh anjir lagi dong, uh -uh. Uh -uh, -kutus. oh, oh, semarak putus, kok sepi kali, kok, hmm, nggak enggak mau konek anjir, hijau dulu, enggak mau konek juga, tour anjir nggak mau juga, dulu-dulu anjir, kan? Dua kali kita dapat krispin dan sepertinya belum ada isi juga, kita coba cari yang ketiga ya, Sul, ya Biasanya yang ketiga ini yang paling bagus, itu. Ya. Nah, naikin satu dulu. main lah, surya tamat -teman, teman dikit lagi, 16 ribu. Tadi kita bawa modal 56.000 ribu ya, ya, kita akan mencoba mencari profit-profit manis di Olympus pastinya ya, surya Kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini, pola Olympus hari ini, slot gacor hari ini, slot gacor Olympus hari ini, slot hari ini, slot Gacor eh slot olimpus hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor olimpus hari ini info slot olimpus hari ini RTP slot gacor hari ini rt slot hari ini rt slot, slot gacor olimpus hari ini RTP slot olimpus hari ini jadi kita selalu berbagi pola-pola andalan pola gacor olimpus setiap harinya buat kalian semua pastinya view virus setia dari potong spin yuk satu lagi kasih hmm, tuh harusnya di atas gendang itu anjir tapi enggak turun aduh nah, duduk, duduk ya selalu saya ingatkan sebelum bermain celok cek RTP game biar kalian tahu gamenya lagi gacor atau enggak dan cuma di RTP 8000 kita bisa cek RTP game berabis relapse 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri yuk pastinya yuk langsung gaskan saja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin main pastinya ya bosku dan selalu saya ingatkan kita pemain model recek kita pemain pemburu profit selalu utamakan WD di atas segalanya bosku para dapet spin ketiga yuk semoga ada isi yuk naikin dong naikin dong yuk ponekin-ponekin dulu hmm, belum ada tanda-tandanya tanda, tanda ya, mantap kuning boleh hijau boleh hijau dulu dua lagi anjir malah ungu di sebelah sana bosku kali dua pertama hmm, ungu uh, mantap ungu ikut yuk biru-biru biru kasih biru, biru, dong kuning dulu boleh hijau pecah boleh hijau pecah mantap hijau pecah harusnya sih biru ikutnya biru ikut mantap ya atas kelas kasih petir tuh merah jadi dong jelasnya jadi lagi dong gelas jadi hmm, ini nih mahkota jadi nih aduh kenapa malah bukan mahkota sayang enaknya tuh mahkota di situ loh tapi lumayan lah ya seluruh. tambel 14 pecah 7.000 lumayan-lumayan lah ya dong, lagi merah aduh aduh-aduh-aduh belum hmm, mana sih us uh, dudu, dudu, uh, nih atas mahkota kasih petir mantap sur lumayan layak 12.000 kali 16 200an kita JP karena kita pemburu pemu, eh, pemain modal receh pemain pemburu profit selalu utamakan WD di atas segalanya selagi ada kesempatan WD WD kan saja karena kesempatan WD gak datang buat kedua kalinya jadi kayaknya setelah ini kita langsung gaskan WD saja kita cari aman aja stok dari bawah modal 56.000 kita profit-profit di atas 500.000 pun udah profit mantap sudut uh 450 yuk naik genepin 500 dong biar kita bisa wd wd mantap pastinya yuk atas kuning, uh, um, lumayan kali 4 ya masih sih sampai kali lagi, aduh biru nggak jadi kuning nggak jadi sih sih ya, hijau jong jadiin dong, no. hijaunya dulu uh mantap atas kuning kasih petir, jat malah merah di sana bosku. Hmm. Aduh duh, duh, duh, duh lumayan lah ya ser 47.000. 470.000 yuk. Aduh duh duh. duh Oke kali ya seluruh ya. Jadi biasa seperti biasa karena kita pemain modal receh, pemain pemburu profit kita wedekan suju ya sur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. jangan lupa dibantu like comment subscribe -nya. Bye bye.